Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin ya rasulullah amma ba'd Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia Segala pujaan dan pujian hanya milik Allah Yang telah menjadikan ilmu lebih tinggi dari berbagai sifat kesempurnaan Yang nikmatnya tak dapat dihitung oleh angka dan bilangan, Kasih sayangnya tak terukur oleh waktu dan ruang Syukur, Alhamdulillah Amin, Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada junjungan alam Pemimpin besar Islam, revolusioner terhebat dunia Habibina wa nabihina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli diri rohaimaku Nur, Nur Muhammad, cahaya. cahaya adalah penerang kegelapan, pelita dalam keterpurukan, lentera dalam kegelapan. Cahaya Islam yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Muhammad. Nur Muhammad, Muhammad. Siap siapakah dia? Allahumma Đi mua وبال... love Kejadian luar biasa, Nur Muhammad diciptakan sebelum terciptanya bumi, langit dan isinya. Adam dan anak cucunya terlahir dari perempuan pilihan dengan segala kemuliaan. Hadirin rahimahumullah, kita manusia biasa. Tak luput dari kesalahan dan kehilafan, kebohongan dan keburukan maka seharusnyalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan bagi umatnya. Ya Nabi salam alaika. ya Rasul salam alaika. Ya Nabi, salam alaikum, ya Rasulullah Begitu banyak rasa cinta yang diberikan Allah kepada kita. Umat manusia dan penguasa kebaikan. Dan yang berpangkat tinggi. Maha pengampun atas segala dosa dan kesalahan. Dan kesalahan. Karena hakikatnya kita dianggap baik bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Tapi karena Allah menutup aib aib kita. Bersyukurlah, bersyukurlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Billahi Taufiq wal Hidayah Inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh